Hai hai hai Taukah kalian sob, jika keberadaan harimau sebetulnya memiliki sejarah panjang tersendiri? Hal ini berkaitan dengan asal-muasal keberadaannya hingga persebaran harimau ke berbagai wilayah yang ada di dunia. Bahkan menurut para ahli, fosil tertua harimau pernah ditemukan di wilayah Tiongkok Utara dan Jawa. Penemuan ini seolah menjadi bukti bahwa harimau mengalami evolusi lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Evolusi tersebut diyakini sebelum terjadinya divergensi antara singa, macan tutul, dan jaguar. Selain itu, keberadaan harimau juga dipercaya telah masuk di kawasan India setelah zaman es berakhir. Nah sob, sesuai julukannya yaitu kucing besar, maka tak heran jika bobot harimau juga tak kalah besar ya. Inilah yang memungkinkan harimau untuk menjadi predator kuat di alam liar, dan ditakuti oleh mayoritas hewan lainnya. Harimau sendiri bisa tumbuh mencapai 2-3 meter panjangnya, sementara beratnya berkisar hingga 300 kg. Inilah yang membuat harimau diculuki sebagai kucing terbesar di dunia, karena bobotnya tersebut. Gak hanya memiliki bobot yang berat, harimau ternyata juga memiliki penglihatan pada malam hari. Yang enam kali lebih baik dibandingkan dengan manusia. Inilah yang membuat harimau mampu berburu bahkan saat malam hari. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Ngomong-ngomong soal harimau, ternyata sifat ganas dan buas mereka tidak akan pandang bulu, bahkan dengan jenis mereka sendiri loh. Seperti sebuah kejadian tragis yang dialami oleh seekor harimau putih yang meninggal setelah diserang tiga harimau bengal lain. Hal itu terjadi karena petugas kebun binatang lupa menutup pagar pembatas, antar kandang di kebun binatang Benargata Biological Park, Karnataka, India. Harimau putih yang berusia 9 tahun ini mencoba melawan sekelompok harimau bengal itu, tapi dia terluka parah sebelum berhasil melarikan diri. Kemudian, Sheras melarikan diri ke kandang lain bersama seekor harimau putih lain yang menderita luka di rahang dan kaki yang selamat dari serangan itu. Tetapi sayangnya, pada keesokan harinya, Sheras ditemukan tewas setelah penganiayaan yang dialaminya kemarin.